Berlin, yay! Dan hari ini hari pertamaku mau oh, jalan-jalan. Jelasin dong, dari saksi itu dari <tik> gedung parlemen di Berlin. Itu deketan banget sama Brandon. <tik> jadi kita lagi di rice tuck. terus kita dapat brosurnya hmm. yes. Inggris sama dapat ini apa Cukup namanya Cukup. audio guide gitu iya benar lu dia cerita semuanya gitu di sini kita lagi dengerin ini jadi setiap kita jalan nanti dia ngomong sendiri gitu dia juga jelasin semua semua ini apa yang di sekitar rice park terus ke itu gratis cuma kita harus buat apa terus bikin terminnya online mm. terus bis, baru dapat tanggal-tanggalnya berapa, berapa orang terus masukin data-data baru deh dapat Betul. Anda menjelaskan, perbatasannya dulu ya, antara yeah. Jerman, timur, barat, timur. barat sama Timur Ya ini dibikin ini, karena itu tuh dulu perbatasan, karena kan enggak ada batasannya lagi Bikin deh Dulu ini tuh danau kan, makanya enggak ini, Oh apa namanya, enggak rata Itu kata mereka, soalnya mereka anak aku kan turis doang anak-anak hits Berlin tuh selalu ke sini tadi dari Braden Bugertor terus ke sini tuh deket banget kayak cuman lima atau 3 menit jalan <San> <Yay. San> mm, enek <San> <San> <San> murah lagi kita dapat butter di kubide terus harus ditaruh di sini katanya kalau misalnya nggak terus ini nggak akan enak. kan ini kotor kan tapi nggak apa-apa deh. terus di sini tehnya gratis. kalau di Gisen jarang teh gratis. iya <tik> <tik> <tik> beneran. terus ini gede lagi. jadi caranya. ya. Nah ini tuh kerupuk tuh. oke ini sendok ya atau garpu. iya dia bubur, tomatnya, ambil gula, Hah? beneran suka, oke okay. ambil gula, iya, yes. oke okay, sih sukanya dua lah ya, yes. ya ambil cabenya, nah Gini. ini rahasianya guys, campur, hmm. ini masih karena masih panas ya tomatnya jadi gulanya nanti bakal mati, ya terus diungkep lagi, jadi deh, sambal, manis tomat, uh kan sambal pedas manis asam Yum. yummy terus butter-nya pakai butter juga dipisah yeah. ya ini dicampur ke nasi Gue nomor 86. Sekarang masih nomor delapan Selamat Udah gak apa-apa? Maaf lah Amat tuh Andrea udah mau nikah lho Bambanya sibuk Sibuk juga Iya sopok kan? Udah berlagi menunggu Iya dia bisa perumahnya bisa juga Hah? Panjang bisa. Iya jadi GIP sekarang itu udah kayak Udah kayak prakurs lah sebentar ya kayak gitu <laughs> Kita mau ke Sony Center Oh ya hari ini? Tiga derajat dan dingin banget. Best three 5 No one was sent in